Saya Ibtahuddin, founder pptpixel.com. Sampai jumpa di kelas PPT Pixel. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for ads PPT Pixel. Setiap umat muslim tentu merindukan untuk dapat beribadah umroh dan mengunjungi Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tapi Anda tentu tahu bahwa merencanakan perjalanan umroh memerlukan perhitungan matang, dalam menentukan jadwal keberangkatan, mengurus visa, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena tentu Anda ingin mendapatkan pengalaman umroh yang nyaman sehingga dapat meningkatkan kehusyukan dalam beribadah. Jangan sampai niat kita beribadah ke tanah suci terkendala dengan ketidakpastian dalam perencanaan perjalanan umroh. Oleh karena itu, Kementerian Agama menghimbau calon jamaah umroh untuk mengetahui lima pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, pasti visanya. Inilah mengapa Anda perlu menggunakan travel umroh yang mampu membantu Anda merencanakan semua kebutuhan umroh Anda, dan yang terpenting sesuai standar 5 pasti dari Kementerian Agama. Memperkenalkan. Kami telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam melayani jamaah umroh untuk menikmati perjalanan ibadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kami membantu Anda memastikan perjalanan umroh Anda berjalan lancar, termasuk pengurusan visa, hotel, makanan, rencana perjalanan, serta kebutuhan beribadah seperti baju ihrom, seragam untuk setiap jamaah, koper, buku panduan dan tidak lupa air zam-zam untuk dibawa pulang kabar terbaiknya dengan pelayanan dan fasilitas prima yang kami tawarkan tidak membuat biaya perjalanan umroh menjadi membengkak simak penawaran paket umroh hemat kami atau beberapa paket bundling umroh dan wisata ke negara-negara muslim. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang dan izinkan kami untuk mewujudkan impian ibadah umroh yang nyaman untuk Anda. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum the lord sit amen